yang eh, berikutnya berkaitan dengan eh, saksi yang ahli yang dihadirkan oleh bahagian, jaksa dalam kasus dan kami Victor. demo tadi kami mendapatkan keterangannya adalah Pak Dr. Apriano Salam beliau adalah dosen di eh, kampus UGM Yogyakarta dan juga kepala Prodi bahasa, dari keterangan yang disampaikan tadi kami simpulkan bahwa beliau menyampaikan Analisanya atas fakta peristiwa tanggal 19, eh, 19 Agustus 2019 dan juga 28 Agustus 2019 yang mana itu berkaitan dengan fakta. Semestinya seorang ahli itu dalam memberikan keterangan ahlinya tidak boleh bicara tentang fakta, tapi kami mendapatkan kesimpulan tadi bahwa si ahli hanya bertegang pada fakta yang diberikan oleh penyidik, yang mana itu berkaitan dengan fakta kasus yang selesainya tidak boleh. Dan kami juga mendapatkan beberapa kejalan-kejalan seperti beliau adalah ahli bahasa tapi kemudian bisa memberikan keterangan seakan-akan ahli pidana untuk membuktikan unsur-unsur dalam tindak pidana yang dituduhkan kepada klien. Yang berikutnya lagi. Beliau secara tegas menyebutkan bahwa antara definisi rasisme dan juga definisi Papua Merdeka makar dan juga refer referendum itu tidak memiliki unsur yang sesuai. Artinya itu berbeda beda dan secara konsep pengertiannya itu beda. Nah di sini kami secara yakin menyebutkan bahwa beliau sendiri yang menyampaikan bahwa rasisme tidak bisa diartikan sebagai makar. Rasisme juga tidak bisa diartikan sebagai referendum. Atas dasar itu kembali pada kesimpulan kita di awal bahwa ahli yang akan diadilkan untuk kemudian menjelaskan definisi makar adalah rasisme atau rasisme dalam makar. Itu benar nih. Di sini tadi tidak terbukti. Beda ahli sendiri kan atas dasar itulah kami kembali pada satu kesimpulan bahwa ini adalah peradilan, peradilan sesat kenapa peradilan sesat? karena orang melakukan aksi anti-rasisme yang jelas-jelas kan mendorong PDK undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang perhatusan diskriminasi ras diartikan atau dikriminalisasikan menjadi asal mata mungkin itu yang bisa saya sampaikan ada tambahan dari klien ah. Selatan untuk maksudnya? sebenarnya Fakta kan fakta-fakta objektif atau ilmiahnya yang kita mau cari dari ahli, dasarnya kan begitu. sementara kita kita tanya mengenai isi orasi dari uh, aksi rakyat Papua anti rasisme itu, itu hampir semua rakyat Papua bahkan kawan-kawan mahasiswa itu menyampaikan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ilmu waktu itu, sehingga ahli ahli bahasa dalam hal ini seharusnya juga melihat dinamika dinamika protes rakyat Papua melawan rasis itu tidak dengan dangkal kalau mengimpulkan. Nah ini itu selalu bilang, selalu kritik orang Papua itu selalu diperhadapkan dengan hukum dan senjata. Nah paradigma ini yang ada di dalam ahli alih orang ahli alih Indonesia ini tidak bisa memetakan sebuah kasus secara objektif lalu dilihat secara dinamikanya bagaimana tidak ada. Kalau melihat kita Tadi itu kan tidak ada bedah Waktu kita tanya mengenai Misalnya Kenapa orang Papua ketika Dia tolak rasisme itu dia Meneriakan jadil Papua Merdeka Apa hubungannya dengan itu Lalu ketika kita bilang apakah bersama Bersama-sama dengan Indonesia Lalu kita Di dalam satu keluarga bersama-sama dengan Indonesia diperlakukan secara represif Ancaman yang begitu luar biasa Lalu korban ini dan untuk Mempertahankan diri Mencoba untuk mempertahankan dunia, dia ingin mencoba untuk kritik. Seumur orang kritik ditutup, dialog ditutup, kerundingan ditutup, pantas rakyat akan melakukan perlawanan. Nah, hari ini kan begitu misalnya kawan dua ini kan mereka coba kritik, dari sisi akademis mengenai mereka tulah itu agenda G20. Mungkin menyampaikan kritik yang mau disampaikan secara ilmiah itu tidak diinginkan oleh hukum ini. Lalu, apakah hukum ini membela hal-hal yang objektif, sementara kritik yang objektif itu saja diperhadapkan dengan hukum? Nah, ini yang kita mau bilang. Bahwa situasi Papua hari ini, kalau negara terus mengedepankan hukum dan senjata untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Papua, itu menunjukkan kelemahan negara untuk menyelesaikan Papua. Sehingga kami orang-orang intelektual, -orang kami bukan orang-orang bodoh.